siap siap, mang mang mang ibu kayak lembnat tuh nyerapi pakai mang kayak lembat, Ini dia teman-teman uh, wajah baru dari Taman Kota Kuningan yang baru saja direnovasi di renovasi di awal tahun 2021 ini dan ini dia <laughs> ya jadi ya kayak gini emang ada penambahan jembatan orang ya masih dalam tahap ini sih masih dalam tahap pembangunan ya mudah-mudahan kedepannya makin bagus lagi ya biar tetap betah di apa namanya di kota sendiri lah gitu dan kita bisa explore explore lagi. Lagi ngapain Bang di sini Bang? Lagi kontak Rita Tete Selam. Itu Tete Selam. Iya. <laughs> Ya, jadi ini dia uh, suasana kota kuningan atau kota kuda di pagi hari yang bisa dibilang emang cuacanya agak mendukung sih Tapi berhubung kota kuningan uh, masih memiliki beberapa keindahan dan panorama alam Jadi ya kita semangat ya Oke, pengen tahu kan perjalanan berikutnya Ikuti terus di channel BOTC CinePotografi itu eh.. Uh, cuaca di ini tadi di hujan ya.. jadi.. Uh, cuaca ini cukup.. nggak mendukung ya buat kita.. apa namanya.. jalan-jalan.. nikmati -jalan, suasana kontak yang bisa dibilang cukup menarik ya karena ini merupakan wajah baru dari kota Buda ya itu. Ima B. I'm you. Kali ini hujan, ya kita sempat jual di sini ada salah satu penagang takjub juga ya kebetulan. Jadi okay. kita mampir di sini dan kita mau istirahat dulu ayo, lah. Ayo, uh, terus ayo, pantengin apa? perjalanan kita di Ponti Monti Cinemayo. Gak ada yang berpuluh Gak ada yang berpuluh Oke, show Jadi, ini kita hari ini nih Nganterin salah satu temen kita Yang barusan tadi, nguruh gitu Gak ada Oh, hari ini hujan lebat ya Hujan lebat Hujannya kencang banget Sangat mengganggu klub-klub kita Oh guys di kayak? di taman media mana kinara oh, nah yeah. Terayuna yeah. yeah. daring sama